assagain welcome back to my channel slot. Si peneliti slot gacor hari ini. Oke, okay, hari ini gua bawa modal 1 juta guys ya. Eh uh, di bettingan 12.300 dan langsung gua onkan DC-nya ke spin turbo 30 kali. Let's go Cocol Cocol -co -co di luar. Oke. Okay. Biru hijau. Ayo cincinnya dong. Oke, okay, di skip cincinnya ya. Biru lagi oke okay, dikasih merah unik oh, gila nih guys, kali sepuluh ya kali dua juga jatuh tapi yang pecahnya masih kecil tapi ya, ya lumayanlah okelah oke okay, gua berharap hari ini dapat skecer guys ya dapat skecer oke ya. oke okay, oke okay, oke okay, skip. oke okay, jam pasirnya pecah kuning pecah biru Oke dikasih birunya dong. Oke ini banyak yang lewat ya. Oh ya, gua mau bilang sedikit informasi buat kalian semua yang lagi nonton, gua itu main di situs Retro 777 guys, situs paling gacor dan terpercaya. Lu menang berapapun langsung dibayar di sini bos ya. Jadi linknya ada di kolom komentar kalian bisa langsung klik dan cus langsung ke TKP yang bersama gua sama-sama kita cuan, sama-sama kita profit. Oke, ini dia nya gue off untuk buat beli spinnya. Oke di 828. Kita gali-gali dalam, guys. Siapa di dalam bisa profit? Kita cek bersama-sama ya. Ini polanya juga kalian boleh ikuti. Ini cincinnya pecah. perkalian pertama dikasih kali dua ya. Oke, nggak apa-apa. kita kumpul-kumpulin ke batu ungu pecah biru pecah hijau dong Oh guning hijau nih Wah, hijaunya Iya penonton kalian apa kabarnya nih semuanya ya gua doain semoga kalian tuh sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada dan dilancarkan semua urusannya sedikit doa buat kalian semua ya kalau sehat-sehat kalian ya bisa main slow juga bersama gua ya sampai sama kita olah tkp. ini perkaliannya ya mantap mantap mantap oke di sini kita dikasih nice 159 tadi beli spinnya itu 828 ya namun kemenangan masih 380 tapi belum belum balik modal kita guys ini gua out ini sebenarnya ya, Ini gua modal naik nih Gila dikat. Waduh gila-gila ini perkaliannya kalian lihat aja tuh. Jujur kali 29 sensasional kita langsung guys 948. Gila gila gila gila gila guys. Ini nih. Ini nih gua mencium aroma-aroma aroma profit ini guys ya. Hey, dong jatuhin dong skecion satu lagi dong. Biar tambah-tambah ini tambah-tambah skin kita ya oke okay. kali empatnya oh tidak konek. Okay, dikasih cincin jatuh lagi perkalian duanya batu biru ungu pecah Oke okay, berapa nih haji sensasi 1,5 juta kita guys gila gila gila gila gila gila profit dong profit beneran profit nih gua wangi ini gua mencoba rumahnya ini wangi ini guys ya ini kakek ini the best ini kakek ini ini gua seneng dimain di director 77 ya gini ini kakeknya the best nih per hmm. kalian kita udah total penggal kita 31 kali ya hmm, pecah, ini, ini, ini otomatis connect lagi Oke, okay. gelasnya pecah juga oke okay, berapa nih waduh anjir sensasional loh 3 kali sensasional lo kita guys Ini waduh waduh waduh, waduh. Gila, ini langsung 3 juta, guys. Tiga juta, 800 nih, kemenangan gua nih. Oke, okay, aduh, gua jadi bingung nih, guys, ya. Semangat banget, gue main di sini nih. Oke, okay, kalian yang nonton, jangan lupa dibantu like-nya, ya. Dibantu like, share, semuanya banyaknya, subscribe, dan, dan dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif. Sama-sama detektif, sama-sama dengan detektif, ya. Kita olah-olah TKP bersama, guys. Oke, ini kayaknya akan jadi uh, spintrai ego aja deh. Ya, udah uh, udah mau udah mau gak sabar tarik tarik ini tarik tarik duit nih ya. Sampai jumpa di TKP selanjutnya guys. Adios.